Oke, itu tadi dari epilepsi ya. Nah. Jadi di soal ini keyword yang sebanyak tiga kalinya tadi yang ngebuat dia general sekunder. General ini. Nah. Memang dia kalau kita baca lebih teliti lagi ini gerakan dimulai dari tangan sebelah kiri. Nah, menjadi seluruh tubuh. Nah, itu seluruh tubuhnya yang membuat dia general. Sekunder karena sebelumnya dia cuman unilateral, berarti cuman parsial kan. Jadi kalau dari parsial berubah menjadi general, itulah ada embel-embel sekunder. Kalau yang parsial kompleks tadi, dia misalnya kayak ini, tipe soalnya. Dimulai dari tangan sebelah kiri yang kaku, lalu terjadi penurunan kesadaran, kejang stop, muncul lagi habis itu. ya Kejang juga di sebelah kiri ya. Itu kalau parsial kompleks. Ya. Oke, itu e, kalau tonik tonusnya. tonus otot ya. Grand mal tonik klonik kelojotan. Tonus berarti ototnya mengeras, klonik tangannya fleksi ekstensi bergantian gitu, ya. Oke, jadi kita tebak-tebakan nih ya. Nah, nomor 23 diagnosis yang tepat kaku. Nah. Ya. Sebab keyword ininya apa? eh Pawas. coba tebak. Ngejang Kaku, kaku tonus artinya uh, kan. Kaku seluruh tubuh lalu kelojutan. Hmm, klonik. klonik grand mal. Yo. Klonik, klonik kan. Klonik, -klonik betul. Grand mal. grand mal. Ya, kalau petit mal hati-hati, sama-sama mal tapi dia absen nih kalau petit mal tuh. Kalau status dia yang serangan yang berulang tadi ya. Epilepsi generasi sekundar kayak soal sebelumnya. Klonik. Cuman kelojotan ya. Nggak ada tonusnya. Kalau ini kan tonik-klonik. Oke. Okay. Nah ini prestasi nih ya. Tata terap. Kalau ininya stipe juga dan soal sebelumnya kakak cepat ben ya. Tata laksana bengong. ya Bengong absan. absen itu ki dia deck of choice asam valproat, asam valproat biasanya nama patennya depaken, sirup. Nah ini setahun kan dia untuk istilahnya tuh maintenance, istilahnya tuh rumatan. Nah kalau ini diagnosis lagi ini, nah coba apis ini tebak bis Keywordnya bel langsung, nak apa, apa? Terjatuh ini bes, ya bangkit, bantuan. Oke ini etiologinya maksudnya. Nah, tiba-tiba. Ya. Ya tuhan Ini seolah-olah kalau tiba-tiba, dengan mirip-mirip absen ini sebenarnya. Nah. Baca, baca lagi kalau absen tadi itu bengong. Nah, kalau bengong tuh sebenarnya dia. Eh, tidak ada perubahan ini. Postur ya. Postur maksudnya. Kalau kayak yang terjatuh nih. Ini kan berarti ada yang berpindahkan tulang kepalanya dari atas ke bawah kan. Nah itu kehalusan bahasanya. Jadi inilah astatik ini Hati-hati ya. jangan terjebak dengan absan. Absan tadi dia kalau bengong ya sudah berarti kepalanya mantep sebenarnya kan. Nah ini kepala terjatuh. Astatik. Nah keyword ini nih Tapi ya penurut prestasi Masih bagus gitu, kan Beda dengan yang kayak absen tadi Nah absen ini dia Prestasi Juga masih biasa-biasa saja Tapi dia Masih bengongnya tadi Nah tidak nyampak kan Oke, ini tipe ya. Nah 26 Ini masih tentang kejang ini Kejang kalau Nah, klonik berarti kan disertai dengan penurunan kesadaran. Berarti general kan? Ada visualnya terganggu kan? Nah, halusinasi visual petir dan awan merah. Nah, ada bengong. Bengong ini berarti sebenarnya ini mirip-mirip absen tadi. Nah, tapi ini karena dia kiri berere. Nah, parsial tadi, Oke. Nah, Komplek karena ada penurunan kesadaran. Otomatisme. Otomatisme nih auto sendiri kan? Bergerak-gerak sendiri itu maksudnya tuh. Gitu. Ya. Oke, ini masih tentang kejang lagi tata laksana ini. ini. yang ditanya. Berulang tiga kali. Dimulai dari tangan kiri kaku seluruh tubuh eh. Ya. Nah, berarti ini yang sekunder tadi sebenarnya ya. parsial eh uh, se general sekunder, general yang keduanya tubuh kan pasial yang di awalnya. Nah, dia setiap kali serangan pasien tidak sadar setelah kejang sadar kembali. Nah ini kalau untuk general sekunder ini general sekunder carbamazepin, carbamazepin. Nah ini untuk neurotransmitternya beda tadi dengan kalau asam valproat untuk untuk si Absan, penitanin dia ya Jepang untuk kejang aku di IGD biasanya tuh. Kalau itu Sucimid ada di Indonesia nih, jadi nggak dipakai Oke, ini komp dia masih tentang kejang juga. Barusan menikah ingin merencana hamil. Nah, kalau hamil hati-hati, kita obat eh, epilepsi untuk hamil bisa neural tube defect ya. Jadi kalau yang aman ini kita tukar sama gabapentin ya. GABA GABA ini kan gamma amino butirik acid ya. Nah, rombongan si neurotransmitter juga sebenarnya. Cuman dia tidak separah toksisitas ya teratogenik dari si asam valproat ya. Nah, tuh. Lagi ada beberapa soal lain dia nampilin case ya. Efek samping tadi, untuk kehamilan. Nah, ini benjolan ya, di punggung. Nah Anti-epilepsi, jadi ini, inilah yang spina bifida tadi. Ya. Nah, ini klinisnya. Karena kita secara logika, eh, obat kejang berarti di sistem secara pusat. Jadi secara pusatnya, itu kan secara teori neurotransmitter. Eksitatorik ya. nah yang membuat dia bekerja berlebihan, membuat dia rajin istilahnya, itu ya. mati kerajinan lah istilahnya bahasa bahasa awamnya, nah itu ditekan biar dia males. istilahnya itu, nah eh datanya terlalu males jadi bonyok, ya. nah itulah kurang lebih kalau ngebayangi hubungan antara anti sama efek samping spina bifida ini, ya yang paling terkenal memang asam valproat kalau menurut penelitian sebenarnya ada yang lain juga gede kalau ya. Ini kalau berdasarkan yang FDA drug eh, pregnancy kategori itu. nah Tapi itulah yang paling ini monoterapi pun Valproat kenal ya. Eh. Neurologic Defect. Nah ini berdasarkan penelitian yang Asosiasi Neurologi Amerika. yang nah. memang Valproat yang paling rendah secara angka resiko malformation ya paling paling tinggi 12% belas paling rendah keamanannya maksudnya ya oke ini 152 kasus laporannya kan oke ini tiga masih tentang epilepsi ya oke coba uh, Aisyah baca hmm. Apa diagnosis untuk kasus di atas, pasien laki-laki 22 tahun diantar oleh keluarganya ke IGD karena kejang kelonjotan. Kejang awalnya mulai dari tangan kanan lalu kaki kiri juga terjadi kejang. Saat serangan, pasien masih bisa diajak komunikasi. Lama kejang kurang lebih 1-2 menit. Ada menurusan fisik, nadi 88 kali per menit, suhu 36 terseus, RR 18 kali, status neurologis dalam batas normal. Saat kejang, terlihat kejang tipe klonik. Epilepsi parsial simplex manifestasi motorik. Parsial karena dia cuma kanan kan? Simplex karena tidak ada penurunan kesadaran ya dari keywordnya. nih kan? Oke, terus manifestasi motoriknya karena dia gerakan tangan tadi ya? Oke. Nah kalau tiga satu ini agak beda ya, hati-hati ini, ada pilihan kejang demam nah, coba ini uh, popi juga keywordnya apa popi langsung, diagnosis sini kan oke okay. tidak sadar nih tidak sadar kejang tidak berulang nah habis itu kalau dia mendelik busa katanya itu. Nah, demam tiga hari yang lalu waktu kecil pernah kejang tapi tidak ada didahului dengan demam katanya tuh. kira-kira nah, di IGD kalau popi jago anak, di lapar nih? suhu demam ini. Uh, epilepsi tonik clonic. Nah kalau ini di IGD biasanya dia masih status sesuatu kan. Nah ini kejang selama satu jam. Jadi pemeriksaan fisik neurologis dalam batas normal memang kan kalau yang sitonik klonik memang dia tuh ada tonus ya. Nah, cuman kalau dari anamnesis eh kloniknya masih masuk ini sih keyword eh keloyotan. Nah, di tonus memang di anamnesis disebutin ada misalnya tangan keras, kaki keras kayak gitu. Itu yang Keyword untuk tonik, ya. Nah, jadi, tapi malahan neurologisnya dalam batas normal. Nah, jadi, kalau mungkin ini lagi post iktal istilahnya itu ya. Periode post iktal jadi setelah serangan, ya. Itulah kita bikin sementara status epileptikus dulu, karena dia dari anamnesis. kan kita dapat uh, kejang satu jam, ya. Nah, ini ya, pernah kejang tanpa demam. Kemudian kejang kembali tidak termasuk dalam kejang demam. Betul ya. Sudah sudah ingat berarti tadi popi definisi ini apa? Kejang demam ya? Kalau sudah pernah kejang tidak boleh kita diagnosis. Kejang demam harus yang pertama dan bukan proses dalam kranium. Ya? Harus ekstra kranium demamnya. Oke. Nah ini Tiara kira-kira tebak apalah keywordnya. Kalau ada, kami kejang berulang kejang pasien tidak sadar sampai bersedia. Dari pasukan, pada kejam, justru kenyataan sudah sedang perawatan epilepsi. Dia status epileptikus. Nah, dia, dia ngomong ini ya tadi, kalau jawaban kloning, jawabannya ada kan? Nah, konfusif. Tahu ya, dia sebenarnya menjebak nih memang grand mal nih ya. grand mal tadi kan tonic-clonic nah tonusnya tidak jelas memang dari soal ini kan baik dari pemfis maupun anamnesis Okelah jadi kita pilih konvulsif dulu nah ini asal lebih dari lima menit kalau di keyword, nah dua jam lah, kan. nah, berulang kalau non konvulsif ini kayak absen tadi cuman dari dari dari apa anamnesis anamnesis itu perubahan kesadaran nih ya. tapi di pemfis tidak ada yang meningkat itu kelihatanin kayak biasa-biasa bae, -biasa, ngantuk gitu kan. Tapi kalau EEG, naik ya, grafiknya. Oke, ini nanya tata laksana nih. Kalau tata laksana, nah 33 ini kejang sudah berulang 3 kali, durasi masing-masing 3 sampai 5 menit, gitu kan. Kelojotan, nih. Nah, kemungkinan klonik Ya. Ini buat kejang waktu kecil pasien memiliki riwayat dan rutin berarti memang status epileptikus keyword ini ya. Nah, tapi sudah tidak mengkonsumsi lagi karena sudah merasa sembuh. Oke. Okay. Jadi ini manajemen kejang setting IGD ya. Nah, kira-kira kalau Suci pilih yang mana Suci? Ini kalau dari diagnosis kurang lebih kan status epileptikus ya, kecil ya. Nah. bentar tak boleh. Ini kalau input ada galah nih, A sampai E. Oke okay, kan? Kita eliminasi deh kalau kayak ini. Nah, ini yang A, eh yang bentar. Yang B, C, C, C. Dia dia ini kan eh uh, Pilihan drug of choice ya. ya. Jadi kalau rektal kan ada risiko kecocok jarum uh, lebih rendah kan. Itulah kalau alternatif infus gagal. Nah, baru dia kaget dikasih intravena ya. Dan berdasarkan algoritmanya itu. Diazepam dulu. Diazepam gagal, baru fenofenin kan. Nah, baru kalau gagal lagi, masuk ICU. Sedasi di ini. Sama anestesi biasanya Oke okay, ini tindakan lagi ini, Nah, keywordnya apa kira-kira, ini ya, Agar ke 14 tahun, kejang ya, kali. 14 tahun, pasien anak, ini kasus anak sebenarnya. Tidak sadar. Tidak sadar, kejang seluruh tubuh mata menteri ke atas. Keywordnya ini kan, melirik. Kalau Tidak berhenti, Tidak sadar kemungkinan uh, ini kan, tadi. J, j, uh, ini apa kompleks ya. Seluruh tubuh, seluruh tubuh, general berarti kan kanan kiri. Maksudnya nih, nah, setelah usaha awal kejam tidak berhenti juga. Ini sebenarnya, eh, kata awal kalau di puskesmas nah ini kemungkinan, eh, ya. berarti di rumah dia sudah dikasih rektal. Nah, kalau ya. sudah dikasih rektal, berarti selanjutnya kita kasih. Sebenarnya IV, tapi IM ini disediain. Iya, ini menjadi IM aja, empat tahun. Jadi, status epileptikus. Ya, ini spesialis saraf nih, aneh juga nih. Ini kalau di tipe C sih biasanya masih spesialis anak. Kalau ya dia ngaku spesialis saraf ya. Nah ini intinya memang kita nak konsul itu tadi. Pertama konsul yang sedasi tadi. Nah ini tidak sadar kan oleh setelah kajang. Yang penting stabilisasi dulu lah. Sebelum kita ini ya, masuk obat lebih lanjut. Kan kalau konsul da? langsung ini ya. Ya dia di primer dia diagnosi tata awal. Rujuk kan? Ya dia ini mungkin maksudnya sudah dimasukin di tata awal di IGD kali. Maksudnya di puskesan. Jadi puskesmas itu mana? Kalau yeah. dia, dia dia zepam eventnya tuh gagal pasti penitoin atau penobar dulu Kalau nah itu fenofen itu sih tergantung dari ini ya pok kesediaan obat deh. Kalau kalau biasanya kalau yang dewasa yang dewasa tuh peni penitoin penitoin dulu. Kalau kalau kalau venobarbital tuh biasanya sebenarnya pilihan untuk untuk ini apa ya, neonatus si ya kalau kalau ini nih nah, kalau si penitoin itu lebih ke yang dewasa nah itu berdasarkan umur ya. kalau epilepsi nanti ada yang algoritma kayak kuping itu kan ada tuh nah ini dari algoritma ini jadi kalian ini kan setelah gagal dia diazepam tadi sebenarnya memang ada tempat untuk uh, rombongan ini, rombongan si gabarjik juga dia spam ini kan e, termasuk ini kan neurotransmitternya juga. Yang ini ditarik nah boleh di mindanazolam atau laras spam kalau tersedia. Tapi biasanya ini jarang ya, soalnya midazolam nih di oka ini biasanya tuh. Nah, jadi itulah kalau yang di IGD di sepam kalau isip dulu tuh. Nah, di, dimasukin nah, baru kakek, selanjutnya memang phenytoin. Nah kalau kalau yang kejang demam ya, yang kata kakak tadi phenytoin atau phenobarbital. Kalau ini kejang akut ya. Nah jadi kalau kejang akut ini, nah dia dikasih dulu phenytoin, baru selanjutnya ke phenobarbital. Ya. Nah sebenarnya phenytoin boleh kita tambah lagi sebelum kita ngasih si phenobarbital tadi itu, ya lima sampai 10, ya, oke, ini algoritma ini jangan lupa trik soalnya mm, labnya ya jangan sampai dia gangguan elektrolit ya. nah itu ya, nah jadi kak valid dari yang algoritma itu ya, oke ya. nah selanjutnya tiga puluh lima popi coba. Kwetnya apa gini kira-kira? Diagnosis, keluhan kejang berulang lima kali, ada gerakan yang sama tangan kiri, tangan kiri lalu seluruh tubuh. Nah ini dari unilateral menjadi bilateral, berarti kemungkinan generalized sekunder, kan? Nah. Tapi dia ngomong ini kan saat masih kecil. Keluhan yang sama tidak, tapi tidak dulu dengan lembam. Ya. Jadi dianggap sebagai ulangan. Ya. Kalau yang general sekunder tadi, dia tidak nyebut ininya apa riwayat kejang sebelumnya. Ya. Oke, nah 36B nih. coba copy ini. baca. nah ini baru ya. beda dengan ini kasus sebelumnya. Pasien tersebut berada pada stadium berapa? Seorang laki-laki 29 tahun datang ke klinik setelah digigit anjing per hari yang lalu. Pasien merasa nyeri dan di sekitar eh, disertai kesemutan pada bekas luka gigitan. Selain itu, pasien terlihat sangat cemas, bereaksi berlebihan ketika mendengar suara rewat. Sebelumnya, pasien demam mual dan nyeri menelan. Hasil biopsi, spesimen otak anjing yang menggigit dinyatakan positif rabies. Ya, ini memang sebenarnya sudah jelas, ya. Tapi, kita sudah ditanya stadium. Kalau ditanya stadium, yo, keywordnya, yo. keywordnya dari mana? Ini kira-kira apa? Keyword kesemutan, Kesemutan Bereaksi berlebihan, ketika mendengar suara. Ya, nah, ini kesemutan sebenarnya bagian dari indra praba Kalau suara indra pendengaran, kan, habis itu. Sangat cemas, mual. Nah, ini kemungkinan kalau ada dua indra ini berarti masih sensorik ya. Oke, ini neuro neuro infeksi ya, sudah ini masuk. Jadi rabies ini rombongannya nah ini nama virusnya kan Lisa virus ini. Jadi sebenarnya selain anjing dia ada juga monyet, kucing, monyet. Ya. Nah. Jadi dari kekawasan kan badan negeri ya, kalau tiba-tiba misalnya soal nyeleneh, nanya P.A. Ingat kebayaan. Nah, Dia ada stadiumnya 4 ini, Prodromal, Eksitasi, Paralisis, selain sensorik ini. Pro sebelum, maksudnya itu baru, ya kayak infeksi-infeksi biasa kan, demam, malah Ini belum spesifik. Nah setelah dia sensorik, kita bayangin kayak kita belajar saraf di SMP dulu. Pokoknya kita input proses output kan ya, kalau saraf tuh. Nah dia ganggu dulu dari inputnya si seseorang ini masukannya. Setelah masukan hancur rusak. Nah dari input kan tadi nih diproses. Proses tuh di sistem saraf pusat. Ya. Sistem saraf pusat ini. Nah salah satunya itu kan, ya ada dua, cerebrum, otak besar dan medula spinalis. Nah itulah kalau di sini kita lihat. Pokoknya yang pusat itu kan sadar dan refleks itu. Kalau yang sadar sad, yang refleksnya nih inilah yang simpatik parasimpatik dengan keringatnya saraf-saraf yang diatur secara tak sadar, terganggu galalah ini. Bisa nanti napasnya. Nah, dia kalau SSP ininya dia tidak rasional kan? Mani mani akal, ya. nah. Jadi terganggu sistem para sistem pusatnya SSP-nya. Baru ke outputnya, outputnya menurun lah. Si motoriknya itulah, paralisis, paralyzed itu kan lumpuh kan? Nah, ini keywordnya ini karena ya terganggu kalau loh. Ini dulu apa penali siapa pintunya, paralisis, progressive. Oke, okay. setelah jadi kakek, rabies ini jangan lupa kita tersangka. Ini kita lihat ya, hewannya di di pantau dalam 10 hari ya. Memang kalau nak ini buat standard dicek juga lab hewannya positif apa beda? enggak kandungan rabiasnya nak jangan sampai dia hilang atau terbunuh ya. karena kayak tata laksananya beda ya algoritmanya nah kayak di nomor tiga tuh nih contoh dia nanya tata laksana dia ngomong hewan menggigit kabur tidak ditemukan nah ini kita jadi berikan nah ini dianggapnya kita lihat resiko rendah atau tinggi kalau air sabun ini dianggap dia ini apa masih resiko rendah nyeri ya? panas kan kesemutan di ya wajah nah ini isolasi ini fase awal sih memang fase awal jadi dia nanya step by step nah jadi kalau sebelum dikasih far harus dicuci dulu tetap kalau ini sebenarnya resiko kalau kabur dan tidak temukan ini kan kita susah nak pasti ke dia mati ya beda kan nah. Jadi kakek ada soal yang ada algoritma, ya. setelah dia kita cuci baru nak kita kasih ini sar atau far. Nah, kita langsung ke ini soalnya benar. Ini yang soal yang dia nanya sar atau far. Sudah ditata laksana yang awal. Nah, ini kalau keyword ini kan tidak ditemukan. Nah, dia sudah cuci sabun. Oke, okay. para atau sar ini yang jadi yang nak dikasih masih premis dasar. Nah, ya, okay. ini kalau... Uh, alasannya far ini resiko tinggi ya resiko tinggi meng, menggigit tidak ditemukan nih ya. jadi uh, resiko tinggi kita kasih far nah, sebenarnya digabung sama sar ya. karena nih, tadi kan tidak bisa kita pantau kan anjingnya kalau hewannya tuh kan nah ini kalau resiko rendah far saja ya resiko tinggi far dan sar cuma itu nah kalau kita lihat ini dia ngebedainya dari predileksi ya. daerah bahu daerahnya di mana lukunya nah, lukanya jumlahnya kan nah kalau di sini tadi kan dia ngomong di lengan kanan kan lengan kanan tuh sih sekitar sekitar nih ya. ukurannya nah dari deskripsi ukurannya nah ini eh ya. kalau ukuran setengah ini kan yang relatif kecil lah ya. Gigitan satu gigi ya, nah dan jumlahnya ini kayaknya satu ya, jadi itulah kita lakukan berikan far, ya. nah jadi dari algoritma ini dasarnya itu. dia masuk yang ke kiri kan, masuk yang ke kiri kita lihat jenis loopnya tadi masih yang rendah diberi di, diberi far ya, nah rendah. nah jadi kalau kalau dia tinggi par dan sar sebenarnya ya oke ini ini lah sih dari Rabies. Ya. nah stipe ya oke selanjutnya masih neuroinfeksi ya tapi tentang tetanus ini kan nah tetanus strismus ya keyword ini kan kalau tetanus tuh jenis bakterinya batang dengan spora malasit green nih dia indospora, makanya dia karena dospora ini loh kakek uh, tata laksananya kita pakai uh, golongan metronid, uh, ini apa tuh, beda ya met pakai metronidazol ya? nah, uh, antibiotiknya untuk green, eh? plus tridium tetani, ya, nah. kurang lebih nih, kalau dari pewarnaan, ya. Eh? Oke ini masuk relaksan, masalah relaksan pelemas otot kan, masih terus tusuk paku tentang uh, teranus juga dia pakai dia zepam, ya. karena onset kerjanya cepat, ya. nah, biar dia tidak ada melarinya. Nah, oke, tapi stabilisasi dulu sebelum masuk dia Zepang, kasih htig dan isolasi ya. Oke, ini nomor 1 sudah ke yang perifer ya, agak beda topik Nah, dapat kita baca lagi ya, Tiara ada nomor satu. defisit defisit neurologis pada kasus di atas adalah perempuan 28 tahun datang dengan keluhan mulut mencong ke kiri saat bicara sejak empat hari keluhan muncul perlahan dan disertai rasa kebas pasien juga tidak dapat mengangkat dahinya defisit um, nervus 7 perifer keluhan mencong ke kiri kiri sinistra naik tujuh sinistra wow wow suara kakaknya mut sorry sorry ini nya apa dia kontralateral ini masih ya kalau dextra ini nah menceng menceng kiri dia di kanan kan nah ini dasar teorinya jadi kita dari arah dia tral terus kalau kita ngebedai sentral perifer dari dahi kalau bisa naik dia masuk ke Sentral central ini berarti kemungkinan untuk stroke ya? kalau yang dia tidak bisa naik justru perifer nah ini perifer nih itulah Bell's falsi tadi ya? jadi ini kalau Balik, ngebedainnya dasar klinis untuk gejalanya dari dari pemfisnya nih ke anatomi. Ya. Oke, ini. Nervous facialis. Nah ini setipe lah ya. Dari kanan tidak dapat dikerupkan. Yang perifer. Ininya Bels kan ya. Kalau stroke tadi sentral. Lah. Nah ini. Ya ini kan gejala-gejala ini hayalkan dari perjalanan e, nervus vaskalis tadi, bukan cuma untuk di wajah kan, untuk keringat, untuk air liur, saliva, nakesrimasi, air mata, bakal dagu kan nah ini tata laksananya, karena dugaannya ini steroid, apa, redang, jadi anti antiinflamasi kita kasih prednisolon, tapi kalau tidak mempan dari obat, baru kita operatif, dekompresi nervus. Specialis. Nah ini kalau jebakan pilihan lain, mielinosis, sentral pontin, pontin kan e, batang otak kan, mielin selaputnya jadi selaput di batang otak itu rusak maksudnya tuh kan, jadi tangan kaki kanan kiri kan oke, tetraparesis, spastik, spasme kejang, tumor, kalau tumor, cerebellum, dan pontin di antara otak kecil sama batang otak ya, hilang pendengaran, tinnitus, saya berdenging vertigo. Nah, ini kan bagian-bagian saya tadi kan pusat keseimbangan awalnya kan. Jadi manifestasinya gangguan ke seimbangan, manifestasi ini sensoriknya kan. Oke, ini tentang sindrom-sindrom. Nah, -sindrom. ini sebenarnya kasus yang jarang termasuk kalau kalian ketemu di intensif ini. Nah, ini kita percepat ya nih. Pupil anisokor 5 mm. Nah, bagian hitam tidak sama jawaban ya. ini anisokor tidak pernah berikan berkeringat anhidrosis petosis ya ini triasnya jadi hafalkan Horner nah miosis tadi dari pupil konstriksi menyempit ya. petosis turun kelopak matanya tidak bisa buka tip anhidrosis dari keringatnya nah, itu ya, ya kalau sindrom-sindrom nih ya hamin dua lah ya. apa baca-baca ulang karena kemungkinannya lebih kecil ini, walaupun stroke ya stroke posterior inferior cerebral artery sensorik trias horner ditambah diplopia. pandangan ganda nystagmus dan keseimbangan juga, rehader ya ini trigeminalnya yang lebih dominan nyeri unilateral, nah ini jadi ngedede si horner kalau Horner ada tambahan inilah render tadi trigeminal, Wallenberg di pleaknya, ya. Nah, Arnold chiari ini herniasi, herniasi tonsil otak, ispagia, kelemahan ekstremitas ya. Pankos ini apek baru. Nah, dia salah satu penyebab dari sindrom Horner sebenarnya. Tapi lebih khasnya simpatik fight or flight ya. Nah. Ya, ini Membuka mata secara penuh. Ya. Nah ini tentang nervus cranialis sebenarnya. Kalau pandangan ganda, medial tidak bisa membuka secara penuh. Ya. Ini RL6OS4. Ya. Jadi rectus lateral obliquus superior. Ya. Yang RL6OS, RL rectus lateral nomor 6 O oblikus superior nomor 4 RL6 OS4 nah sisanya dari nervus 3 ya. nah untuk teori dasarnya neurologi motoris ya. ini jadi yang kalau tidak bisa ini Secara penuh ke medial nah jadi ke medial tuh rectus medialis ya. nervus 3 nah cocoklah kelompok motor medial rectus gaze kali nah rectus medial. ya Kayak ini tadi, nanti kepala lagi ya, menggosok gigi. Nah Jangan lupa nih, 3G minus ya, g minus, tertusuk. Nah, di reflektornya sebelah kiri. Nah, kalau 3G minus, beda dengan pasial tadi. Pasial kan kontrata terwajib, triknya minus, ipsilateral deh. Ya. Yang kena kiri, klinisnya masalah yang di saraf juga kiri ya sinistra. Oke, okay. nah ini sudah juga ini sebenarnya, tapi agak beda nih. Nah, coba uh, suci coba baca. Uh, apakah diagnosis penyakit di atas? laki-laki usia -laki, 20 tahun datang ke poli klinik dan keluhan lemah tungkai kanan sejak 2 hingga lalu. Keluhan disertai dengan gangguan BAK dan BAB. Pasien memiliki riwayat batuk lama, penanam dan malam. Dari pengurusan didapatkan telan darah 12.7, na, di 88, suhu 38, RR20. Pariurusan neurologis didapatkan para parasis UMN, setinggi T5, terapak ibus di vertebra, tora 5 urin, apakah diudas penyakit di atas. Spondiditis TB. Oke, okay. keywordnya dari gibus ya. Gibus tuh vertebra yang rusak coba infeksi TB tadi kan. Nah, kalau mielitis TB, mielinnya apa ya? Radang ya. Tidak khas. Jadi di vertebranya sudah ini, itu lah kalau ini ditanya 47 terapinya. Gibus tadi juga kan, definitif OAT. Ya? tuberkulosis karena ngebunuh kumannya etiologi infeksi ya. review teorinya ya. panjang dari Seminal, ya. ya cek inilah untuk TB itu kan sama kayak yang paru, kewarnaan gene expert, ya. jadi kita kalau memang dia butuh operasinya ya, sama ortopedi ya. se tulang nah ini anatomi, ini urut anatomi lagi ini. Lesi, lesi setinggi papila mame keyword eh, Keyword corakal 4 eh. Nah. Yo kalau yang landmark-landmark ini tempat yang terkenal deh T10 membeliku sama. Nah, jadi kira-kira baik di kan. ada berapa dari tempat ke T10? Nah. Pakai di start lo bagi ke. Nah ini patokan-patokannya sak genital sakrum 23 ya. T6 ya. Apalen 4 T6 T10. Nah, itu yang istilahnya lebih khas, ya. Nah. Ini urang atomi, ya. Oke, ini ini termasuk soal yang ngejebak ini dari pemeriksaan HNP ini sebenarnya nyeri punggung bawah LBP, mana aplikasi dari anatomi tadi, tapi kalau keywordnya untuk perisa kaku bawah, nah nyeri Jadi kalau HNP kita cek beragat, eh. ini kan kaku punggung bagian bawah. Eh. Oke, ini spurling test, kesemutan. Nah ini berdasarkan dermatom tadi juga. Nah, dia dari bahu sampai ibu jari, leher. Eh. C5, C6. Nah, ini tadi. C5, C6. Bahu. Leher, ya. C5, C6. Nah. Oke, balik ke gambar dermatum tadi sih, ya. Beriksaannya, nih. Scrolling test, ya. Kan. Nah, ini. Cervical disc, ya. Tensori loss, ya, kan. Bahu. Cervical root syndrome, ya. Untuk di leherin ini, pun. Nah ini trauma ini, ini sebenarnya soal ini sering diobjekin juga nih. Kalau hanya komplikasi, instansi pronasi, fleksi, internal rotasi.